Baca, aku cerita ini ya. Meong hilang. Hore, dapat hadiah: sorak, goyi, dan pipi kegirangan. Wah, mereka mendapatkan seekor kucing yang lucu. Kucing lucu tersebut diberi nama Meong. Goyi dan pipi sangat menyayangi Meong. Suatu hari, Goyi mengajak Meong berjalan-jalan di sekitar rumah. Meong senang sekali. Tiba-tiba, Goyi melihat penjual es krim kesukaannya. Goyi berlari ke arah penjual es krim dan melepaskan tali Meong. Meong melihat seekor kupu-kupu cantik terbang melewatinya. Meong pun berlari mengajar kupu-kupu itu. Goyi menikmati es krim dengan sangat lahap. Tapi di mana Meong? Ah, Meong hilang! Goyi sangat kaget dan segera pulang menceritakannya pada Pipi. Dan Pipi mencari Meong bersama-sama. Meong, Meong, Meong, panggil Goi dan Pipi. Tiba-tiba Pipi melihat ada yang bergerak di balik semak-semak di taman. Wah, kucingnya banyak sekali. Dapatkah kamu membantu Goi dan Pipi menemukan Meong? Kamu benar. Akhirnya, Goyi dan Pipi menemukan Meong. Terima kasih ya sudah membantu Goyi dan Pipi. Maaf ya Meong, lain kali walau ada es krim raksasa lewat, Goyi nggak akan meninggalkan Meong lagi. Kata Goyi sambil memeluk Meong bersama Pipi. Goyi dan Pipi berjanji akan menjaga Meong dengan baik karena mereka sangat menyayangi Meong. Nah, ceritanya sudah selesai. Sujukan so, teman-teman keselitanya sandu chaya bersama nge, -nge. Momo. Momo.